Jika pergerakan dolar Australia US ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,71927 sampai 0,71753 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 0,72719. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,71 753 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71454. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi 081